Doa syukur kepada Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, Engkau yang memecahkan semua persoalan, yang menerangi semua jalan, sehingga kami dapat mencapai Engkau yang memberi kami anugerah surgawi untuk memaafkan. Dan melupakan semua kesalahan kami dalam seluruh hidup kami Engkau melimpahi kami semua dengan cinta kasih Dengan doa ini kami mengucapkan terima kasih kepadamu Kami tidak mau berpisah darimu Walaupun dengan godaan materi Kami ingin bersamamu dalam kegembiraan abadi